Rara, <Sie> <Sie> enak aja. <Sie> mm. Anta bersehat. Anta makan bayamnya Hmm, Rara? Umar? Nah, kan <tik> ngapain, Rara? Hmm. <tik> hmm, ini Anu, Rara mau tambah Jok, Ya, minum lagi, bukannya tadi <tik> Yakinlah, bayang kan sehat dan pergi banyak vitaminnya lagi Ya kan, Ma? <laughs> Alhamdulillah, kalau Rara suka Coba, Ma liat Hah? Enak udah suka bayam. Tambah lagi bayamnya. Gitu dong, makan sayur. Eh, kalian tahu nggak manfaat makan sayur bayam? Bisa buat badan sehat dan kuat kan rumah Seratus untuk Nusa. Makanan sehat seperti buah dan sayuran juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-An'am ayat 99.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 Gunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback dan kebaikan di aplikasi Bukalapak.